Kerajaan Sihir, tinggallah empat putri cantik dengan bahagia. Mereka adalah Putri Sihir dengan kekuatan sihir. Putri Peri dengan sepasang sayap yang cantik. Putri Duyung yang suka menyanyi. Dan Putri Rambut Panjang yang suka permen. Para putri suka pergi ke pesta dansa dengan bergaya. Pesta tari itu sangat ditunggu-tunggu. Ayo kita periksa semuanya. Hehe, aku kita pilih satu pesta tari pesta tari laut ayo kita menari bersama-sama di pesta tari laut yang luar biasa lalala la, la. oh tidak ada rumput laut dan kerang di ekor putri duyung ayo kita bantu membersihkannya hmm donanya Ya, Putri Duyung tampak jauh lebih cantik. Ayo kita pakaikan tata rias. Pakaikan corak yang cantik di wajahnya. Bantu putri memakai anting. Sesuaikan tata rias dengan kalung agar tampak lebih menakjubkan. Wow, putri itu tampak jauh lebih cantik. Kamu dapat memakai ikat kepala kerang di pesta tari laut. Pilih kerang yang cantik untuk ikat kepala. Akan terlihat lebih cantik dengan liontin. Gaun luar biasa harus dimiliki untuk pesta tari laut. Pilih atasan untuk putri kecil. Pilih ekor ikan yang cantik. Ultra tipis akan membuat gaun terlihat menakjubkan Pilih rantai pinggang Untuk dipadukan dengan gaun Perpaduan yang cantik La la la, aku sudah selesai berdandan Ayo kita berangkat ke pesta tari laut Para putri sudah datang, ayo kita hias panggung kerang Tempatkan dekorasi yang cantik di seluruh panggung Berita kecil mana yang harus kita pilih untuk panggung itu? Ubur-ubur akan membuat panggung semakin luar biasa. Pesta tari sudah dimulai Ayo kita menari Ayo kita ambil dua foto untuk kenangan Pesatari yang menakjubkan Ayo kita piksa foto-foto cantik yang kita ambil Putri sihir dengan kekuatan sihir Emili